Baiklah bersahabat dan selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini Kita mendapatkan kabar spesial Cidukan saat Bunda Lesi, Papa Bilar dan tim Ini pawai, ini bersahabat ya Masya Allah, ini adalah kesayangan kita kapalang pakai tentunya warna merah ya Masya Allah, mudah-mudahan Apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan, kelancaran ya Kita tetap dukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita Karena Bunda Lelci Papa Bilar besok akan live di channel Youtube Nasar Entertainment Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun Masya Allah banget ya Mudah-mudahan besok acaranya lancar dan mudah-mudahan banyak dukungan dan support yang diberikan Dari orang-orang baik yang selalu tulus mensupport dan mendukung Lesti dan Bilar Kemudian persahabat disimak juga diunggah igasnya Dede Prawiran persahabatnya Ini agenda untuk acara tanggal 17 Agustus Bunda Lesti papa Bilar di situ persahabat ya banyak sekali agenda yang akan diadakan ada bazar UMKM ada gratis wahana anak gratis vaksin COVID, gratis imunisasi dan lomba rakyat pukul 9.00 waktu Indonesia Barat tuh untuk mulai of airnya persahabatnya di lapangan belalang rawajati yuk sama-sama kita ramaikan acara Lanselan Entertainment untuk memperingati Hood RI yang ke 77 tahun. Kita simak juga persahabatnya ke kabar selanjutnya. Ini ada momen spesial yang gue bikin kita bahagia. Alhamdulillah, idola kesayangan kita tampil di acara dangdut Academy 5. Di momen spesial pembukaan atau opening, kita sudah dibuat tentunya kesengsem dengan penampilannya Papa Bilar yang begitu keren dan sangat ganteng banget persabet ya. Apalagi momen spesial, Papa Bilar di sini menjadi tukang kopi keliling. Aduh, kalau tukang kopi kelilingnya seperti Papa Bilar sih, banyak banget ya. Mama Leslar sudah menunggu untuk memesan kopi yang... Dijual oleh Papa Bilal, ini sih luar biasa, masya Allah. Yuk sama-sama kita support dan dukung juga nih idola kesayangan kita tampil di indosiar malam hari ini. Ini juga kejutan banget untuk keluarga Konoah, masya Allah. Apalagi banyak sekali momen-momen cute, momen-momen gea yang tentunya disuguhkan yang diperlihatkan oleh idola kesayangan kita. Dan berikutnya juga bersahabat perhatikan di unggahan lesti fashion. Kali ini outfit Bunda Lesti saat tampil di acara Karnaval SCTV 32 Untuk harga jaket yang dipakai mencapai 2.500.000 rupiah Dan untuk celana dibanderol 900.000 rupiah Masya Allah Bunda Lesti mudah-mudahan berkah dan barokah selalu rezekinya Dan semoga juga untuk rezeki idola kita ini bisa nular ke kita Amin persahabatnya Doakan selalu yang terbaik dan untuk semuanya Jangan lupa untuk dukung Idola kesayangan kita di Ajang Indosiar World Persahabatnya Karena Bunda Lestri, Papa Bilar juga ini Masuk di 4 nominasi